karena ada potensi harga minyak bergerak bearish lebih lanjut ke sekitar area 115.50, sebaliknya waspadai jika harga minyak bergerak bullish dan bertahan di atas area 122.10, karena ada potensi harga minyak berbalik bergerak bullish ke sekitar area 126.52. Sekian analisa forex untuk tanggal 8 Maret tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi,